Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslor, dimanapun kalian berada, kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan vitamin bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sebelumnya, sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik "like", komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Bagi yang sudah mensupport channel ini, Bang Min akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian semua Semoga selalu sehat, bahagia dan selalu dipermudah segala urusannya, amin Untuk mengawali perjumpaan kita, persahabat pada kesempatan kali ini Siapa yang sudah menyaksikan Abang Fatih di podcastnya? A. gilang persahabatnya di Adis Gilang ini menyuguhkan tentunya vlog spesial bersama Abang L ini gemes banget persahabat, ya Abang L memang anak yang pinter belum bisa berbicara saja sudah merespon apa omongan dari Gilang Dirga hingga dibanjiri komentar dan respon persahabatnya oleh para sahabat dari akun Reta AlvaReta mengatakan di kolom komentar Ngakak banget sepanjang nonton ini Vlog astaga gemes banget Abang Fatih tuh. Dan kita lihat juga persahabatnya komentar berikutnya Dari Talia Anus Kurbina mengatakan Masya Allah Abang pinter gemes banget tuh Banyak sekali yang gemes ya sama Abang Fatih Karena pinter banget Dan kita lihat juga persahabat Komentar selanjutnya dari Kartizakam2 mengatakan Ekspresi bisa pas di tiap pertanyaan ya Pas ditanya cita-cita dia galeng geleng karena banyak cita-citanya jadi Abang El bingung <laughs> Ini sih cute banget ya pasti kalian happy melihat Abang Fatih podcast bareng dengan uh, Gilang nih persahabat ya Hingga Papa Bilar juga ini memberikan tanggapannya. Di IGES pribadinya 2 jam yang lalu persahabatnya mengunggah sebuah postingan yang diunggah oleh gilang dirga ini podcastnya Abang El yang ngakak banget kata Papa Bilar BBL marahin Uwak gilang ternyata persahabat ya podcast ini belum ada briefing sama sekali kita simak di kalimat yang diunggah padahal belum kami briefing loh bikin podcast katanya tuh ini spontanitas Masya Allah luar biasa banget ya Abang Fatih selalu bikin bangga dan selalu bikin bahagia dan selanjutnya juga persahabat vitamin bahagia pun kita dapatkan Baru di posting nih video semalam Ternyata persahabat ya Podcastnya pun itu bikinnya semalam Wow luar biasa banget ya Idola kesayangan kita Info ini kita dapatkan dari Les Larsik Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Ternyata syuting podcastnya semalam Sambil jungkin baby gay. Masya Allah tuh persahabat ya Ternyata syuting vlog portcase-nya itu semalam sambil baby-nya Gilang Dirga dan adis di persahabat ya hingga komentar pun ini banyak sekali nih komentar-komentar positif dari akun Instagram Yayan Anastar mengatakan Masya Allah baby pintarku katanya tuh <laughs> kita di persahabat jadi simak di video ini. Abang El lagi mau belajar tengkurap tuh persahabat ya Ini sih ekspresinya memang lucu sekali Sambil persahabat ya selalu dipegangin oleh Bapak Bilar Dan akhirnya bisa tengkurap juga Masya Allah banget ya ini anak pinter sekali Semoga selalu sehat menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Amin. Kemudian persahabat disimak juga diunggahannya ke Ari Fitriani Mengunggah foto baby L Ini momen semalam juga nih persahabat ya Saat jengukin baby Kak Gilang Dirga Wow, Devaro itu susu punya baby L Katanya tuh ekspresinya Abang Fatih ingin mengambil Susu yang dipegang Persahabat ya oleh baby lain tuh Masya Allah banget pokoknya Kita bangga, kita bahagia selalu Mendapatkan asupan vitamin bahagia Langsung dari idola kita Kemudian persahabat ada unggahan TikTok terbaru dari TikToknya Papa Bilar. Ini momen ketika di Swiss, persahabat ya. Lagi-lagi kebucinan, kekiutan selalu diperlihatkan oleh Leslar. Masya Allah banget ya dan, dan ternyata persahabat ya untuk viewersnya sudah mencapai di angka 1,3 juta kali ditonton luar biasa nih persahabat ya baru saja di hari ini sudah jutaan untuk penontonnya. Kita bangga banget ya Alhamdulillah idola kesayangan kita selalu banyak yang mensupport, selalu banyak yang sayang. Kita berharap banget ya dukungan semakin banyak untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita juga masih menunggu cedukan terbaru dan vitamin bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya.